Hmm. Masih kuat ya, Ibu. 130. Bang Rocky Gerung lagi di Baduy di Gazebo <laughs> bersama Ambu Baduy. Ya. Ini yang bikin video namanya Suri. Artinya, Gimana? jiwanya hidup terus. Yang mana, Pak? Ah, baru dimakan itu. Hmm. Oh, iya ya. Terus. Jadi selalu tuh. Maksudnya makan sirih. Bikin sendiri. Ini namun ini. Saya sebetulnya nggak pernah ulang tahun karena tradisi saya tidak merayakan ulang tahun dan tidak menerima ucapan ulang tahun kecuali dari ibu saya gitu. Atau kalau yang mau kan logikanya orang yang mau memberi selamat selamatin ibu saya karena dia yang memungkinkan saya 62 tahun gitu. Anis sekarang saya 62 tahun. udahlah itu udah jadi semacam tradisi orang anggap kok nggak nggak rayain ulang tahun ya nggak ada pentingnya karena itu urusan uh, ibu dan anak sebetulnya tapi ya kesosialan manusia kadang-kadang kita bahasa-bahasa ya oke itu kadang-kadang gua lupa gua umur berapa tuh yeah. ya, karena, karena tadi malam saya masih yeah. di di Badui jadi saya berulang tahun sebetulnya tadi malam karena jam 12 jam satu saya masih di Badui itu Kemarin saya di Badui, saya bertemu dengan seorang ibu, Ambu Sulmi namanya. Dia berumur 110 tahun, atau bahkan lebih menurut anaknya. Tapi saya kira-kira 110 tahun. Karena anaknya tertua itu 95 tahun, masih hidup 8 anaknya itu. Dia masih bagus pikirannya, dan hanya makan sirih tiga kali sehari. Baik-baik aja hidupannya. Jadi dia masih bercerita bahwa dulu anak mantunya itu dibawa ke dokter tapi justru meninggal jadi dia nggak percaya juga pada dokter jadi sebaiknya dia rawat dengan cara dia sendiri jadi dengan mengingat itu ada seorang ibu berumur 110 tahun yang berupaya untuk memelihara kesehatan dirinya itu sambil kita lihat menteri-menteri yang menyembunyikan penyakitnya justru kan ini paradoks betul gitu oke salam akal sehat